Saya tahu bahwa manusia bisa hidup tanpa makanan, solid food selama tiga minggu, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa cairan lebih dari tiga hari. Nah, kok bisa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bisa tiga hari lebih nggak saat teduh? Apa nggak mati itu secara rohani, minimal kering. Kalau nggak minum air, ya beberapa orang tahan dehidrasi sampai hari keempat juga bisa. Tapi nggak bisa lebih dari tiga empat hari pasti ada sesuatu yang kronis terjadi. Kalau tanpa makan, oh bisa berminggu minggu puasa solid food. Tapi tidak bisa tanpa cairan. Makanya pemusuh ini dapat inspirasi dari Roh Kudus. Jangan tulis jiwaku lapar. Lapar bisa ditunda. Kita bisa empat minggu jalan tanpa Tuhan. Bisa jadi tiga minggu tanpa berdoa, tanpa saat teduh, tanpa persekutuan saudara seiman. Nggak dijama Alkitab itu. Selama berminggu-minggu, kok bisa ada orang tidak jamaah Alkitabnya selama?